Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini Di video ini kita akan bahas tentang 4 zodiak yang mendapatkan rezeki seperti durian untuk Serta suka berbagi kepada semua orang di bulan April tahun 2021 Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya Agar tidak ada ketinggalan video ramalan berikutnya Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak Silahkan hubungi admin kami yang tentangnya tersedia di kolom deskripsi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 di bulan April tahun 2021 jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan kini misalnya kita mengambil kartu support energi yang mendapatkan masing-masing zodiak yang mendapatkan rezeki seperti di bulan runtuh di bulan April tahun 2021 pertama support energi kepada zodiak yang pertama selanjutnya kepada zodiak yang kedua selanjutnya kepada zodiak yang ketiga Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang mendapatkan rezeki seperti bulan untuk di bulan April tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil ke kesimpulan ataupun yang memperkuat untuk lamelan zodiak yang mendapatkan rezeki seperti bulan serta suka berbagi kepada semua orang di bulan April tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. ini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Five of Pentacles ataupun 5 koin. Untuk zodiak yang pertama yang mendapatkan rezeki seperti duit kalian untuk dan suka berbagi kepada semua orang di bulan April tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Gemini. Di sini digambarkan seorang Gemini, keuangannya, rezekinya, karir, pekerjaan, serta kehidupan akan sangat meningkat di bulan April tahun 2021. Ini terjadi dikarenakan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang suka membantu orang lain, meskipun Gemini sedang dalam keadaan susah ataupun meskipun Gemini sedang membutuhkan hal tersebut. Dan disinilah yang menjadi faktor kepada seorang Gemini, sehingga di disini pintu rezeki seorang Gemini akan terbuka, yang dimana rezekinya akan seperti durian konsum di bulan April tahun 2021 dan support energi energinya adalah King of One secara umumnya King of One yang didaktikan seseorang yang sudah matang kiranya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih kuat dari game ini sendiri dan di sini menggambarkan Seorang Gemini akan mendapatkan rezeki yang sangat bagus, serta suka berbagi kepada semua orang. Di mana di sini, seorang Gemini gemar membagi sedekah kepada orang-orang yang sudah tua, kepada panti asuhan, ataupun kepada hal sejenisnya. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah dusta. Secara umumnya, dusta itu diartikan impian, harapan, dan cita-cita. Dan jika kartu dusta kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini, menggambarkan... Impian, harapan, cita-cita untuk mendapatkan rezeki yang sangat bagus, mendapatkan kehidupan yang sangat bagus di bulan April tahun 2021 akan bisa ia wujudkan, yang dimana di sini dengan suka berbagi kepada orang lain itu rezekinya akan terbuka, yang dimana juga di sini mendapatkan doa dari orang-orang yang ia bantu tersebut. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Aries of cup ataupun delapan. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang di mana di sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan rezeki seperti juga pintu dan suka berbagi kepada semua orang di bulan April tahun 2021 Di sini digambarkan seorang Virgo mampu bangkit dan keterpurukan serta mampu menemukan jalan yang di mana di sini keluar kepada seorang Virgo untuk mendapatkan kehidupan Keuangan serta yang rezeki yang lebih bagus di bulan April tahun 2021 dan di sini juga tidak tertutup. Kemungkinan setiap rezeki yang akan didapatkan, seorang Virgo suka berbagi kepada orang lain, kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang terdekat, seorang Virgo sendiri. Dan untuk support energinya adalah page open. Secara umumnya, page open itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan. Sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki seperti dua lain kutu yang dimana sini dikarenakan seorang Virgo Mampu bangkit dan kupon dari keterpurukan yang ia miliki yang dimana juga di sini setiap rezeki yang akan didapatkan oleh seorang Virgo ia suka berbagi kepada anak-anak di sekitar ataupun kepada anak-anak saudaranya dan jika kartu desa kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan Impian, harapan, dan cita-cita seorang Virgo untuk mendapatkan kehidupan rezeki Serta keuangan yang lebih bagus akan terwujud di bulan April tahun 2021 Yang dimana disini seorang Virgo mampu berbagi kepada orang lain Yang mengakibatkan pintu rezekinya akan terbuka Serta rezekinya akan semakin bagus Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Three of cups, ataupun tiga piala untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang dimana di sini digambarkan pintu rezeki seorang Aris akan sangat terbuka di bulan April tahun 2021, dan di sini Aries mendapatkan rezeki seperti mendapatkan uang untuk serta suka berbagi kepada orang lain. Ini juga menggambarkan bahwasanya seorang Aris akan mendapatkan tiga pekerjaan, tiga tawaran pekerjaan yang bernilai besar yang dimana disini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta finansial aris sendiri dan di disini juga seorang aris akan suka berbagi kepada semua orang yang dimana disini mengakibatkan pintu rezekinya akan semakin terbuka dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang lebih tua dari aris sendiri dan di disini menggambarkan Seorang Aris akan mendapatkan pe tawaran pekerjaan yang dimana di sini bernilai besar yang berdampak positif kepada kehidupan keuangan yang dimana juga di sini seorang Aris suka berbagi kepada semua orang khususnya di sini orang orang tua ataupun kepanti asuhan yang menyebabkan pintu rezeki seorang Aris akan semakin terbuka dan jika kartu Destar kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Impian harapan cita-cita seorang aris untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus dan berbagi kepada semua orang akan terwujud di bulan April, yang dimana di sini akan mendongkrak kehidupannya juga serta di sini pintu rezekinya akan semakin terbuka. Tentu, zodiak yang keempat adalah six of cup ataupun enam piala. untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer, yang dimana di sini digambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki seperti durian tentu yang dimana juga di disini suka berbagi kepada semua orang Di sini digambarkan six of cup satu cup diberikan kepada orang lain itu mengartikan memberikan sesuatu kepada orang lain yang dapat juga disimpulkan bahwa seorang cancer suka berbagi kepada orang lain yang dimana disini pintu rezekinya akan semakin terbuka serta rezekinya akan semakin bagus di bulan April tahun 2021 disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang cancer akan mendapatkan sebuah usaha yang dimana di sini akan menolong karakter hidupan lebih bagus di bulan April tahun 2021 dan untuk support ini. Yang adalah page of sword. Secara umumnya, page of sword itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki seperti bulan itu, serta suka berbagi kepada semua orang, yang dimana di sini akan. Didukung dan didoakan oleh seorang anak-anak yang juga di sini, seorang Cancer suka berbagi kepada seorang anak yang dimana akan membantu pintu rezeki seorang Cancer akan semakin terbuka. dan jika kartu destar kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan impian harapan dan cita-cita seorang Cancer untuk hidup lebih bagus lagi akan bisa ia wujudkan di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan... Pintu Rizky Cancer terbuka, dan itu terjadi dikarenakan seorang Cancer suka berbagi kepada semua orang di bulan April tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang rezekinya seperti durian untuk di bulan April tahun 2021 dan suka berbagi. Yang pertama zodiak Gemini, yang kedua zodiak Virgo, yang ketiga zodiak Aris, dan yang keempat adalah zodiak Cancer. Baik, mungkin cukup sekadar saya tentang empat zodiak.